Sosok siluman harimau putih disebut-sebut menjadi penjaga gaib Punden Boncolono yang beberapa hari belakangan kerap disebut-sebut oleh masyarakat. Ini setelah Gubernur Ganjar Pranowo mengambil air dari tempat ini sebagai bagian dari ritual Kendi Nusantara yang digelar Presiden Joko Widodo di lokasi ibu kota Nusantara. Bagi para pelaku spiritual, Punden Boncolono memang dipandang memiliki keistimewaan. Karenanya tak salah bila Ganjar Pranowo mengambil air dari Punden, yang berada di lereng gunung lawu ini. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Berada di desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Punden Boncolono memang kerap menjadi jujukan para pelaku ritual, termasuk para pejabat dan bahkan presiden. Punden yang berada di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini juga diyakini sebagai salah satu tempat bersemayamnya penjaga gaib Gunung Lawu. Hal ini diwujudkan dalam bentuk patung seekor harimau putih yang ditempatkan dalam cungkup tersendiri di kompleks Punden. Diberi nama Eyang Singel Sinebahinggila, sosok ini diyakini sebagai perwujudan dari binatang peliharaan Ki Ageng Boncolono. Sedangkan Ki Ageng Boncolono sendiri adalah sosok yang diyakini sebagai penjaga kawasan Gunung Lawu. Dengan peran sebagai penjaga atau juru kunci dari sebuah tempat yang sangat ramah, Ki Ageng Boncolono dibantu oleh sesosok harimau siluman berwarna putih yang bernama Eyang Singel Sinebahinggila. Dan kerjasama di antara keduanya benar-benar membuat kawasan Gunung Lawu tetap terjaga dengan baik, baik secara fisik maupun spiritual. Karena itulah pada saat terjadi konflik antara Kerajaan Demak dengan Majapahit, Prabu Brawijaya V memilih untuk mengasingkan diri ke kawasan Gunung Lawu. Bahkan meski dikejar-kejar oleh pasukan Demak, dia tetap bisa lolos. Yang mana salah satunya adalah karena bantuan dari Ki Ageng Bono Tak hanya itu, Ki Ageng Boncolono juga diceritakan menyelamatkan salah satu putra Prabu Brawijaya yang bernama Raden Segugur, dari sergapan pasukan Demak saat mencoba mengikuti jejak sang ayah di Gunung Lawu. Raden Segugur kemudian dikabarkan mengikuti jejak Prabu Brawijaya, yaitu muksa di sekitar puncak Gunung Lawu. Sebagai sebuah bentuk penghormatan tersendiri pada sosok Eyang Singo Sinebahing Dillah, maka di Kompleks Punden Eyang Boncolono, Dibuatkan juga cungkup untuk sosok harimau gaib tersebut. Sebuah patung harimau berukuran cukup besar tampak dipasang di ruangan utama cungkup itu, bersebelahan dengan sebuah pedupaan yang hampir tak pernah berhenti mengepulkan asap wangi. Sedangkan di ruangan yang lain terdapat sebuah mata air yang diberi nama sendang lanang. Sebelum melakukan ritual, para pengunjung dianjurkan untuk bersuci di sendang ini. Sebab selain bisa membersihkan segala macam kotoran fisik yang melekat,